Waktu berlalu, tiba-tiba, dua bulan berlalu, selama dua bulan terakhir, penghalang es di puncak gunung tidak hilang. Karenanya, setiap orang hanya bisa secara samar melihat sosok kurus di dalam penghalang es itu. Namun, dengan berlalunya waktu, bahkan murid Sek biasa dapat mendeteksi bahwa fluktuasi Yuan Power yang sangat menakutkan perlahan-lahan berkumpul di dalam penghalang es itu. Lapisan tebal awan bergulung di langit di atas Daosek. Awan itu semua terbentuk dari Yuan Power. Sementara itu, kepadatan kekuatan Yuan di dalam telah mencapai tahap yang sangat menakutkan. Tekanan yang memancar dari kekuatan Yuan itu bahkan membuat hati ahli panggung samsara bergetar. Terletak di gunung utama Daosekte, Ying Xuanzi dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan menatap dengan takjub ke langit. Saat ini... Ying Xuanzi adalah seorang ahli top yang menyentuh reinkarnasi. Namun, ia akhirnya tidak dapat mengambil langkah terakhir. Ini karena bukan hanya pengetahuannya tentang reinkarnasi yang kurang, tetapi kepadatan kekuatan Yuan dalam tubuhnya belum mencapai tingkat abnormal itu. Karena kekuasaan yuan kurang, dia secara alami tidak dapat membuat reinkarnasi will. Namun, dari penampilannya, sudah waktunya. Ying Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa pengumpulan kekuatan Yuan di langit secara bertahap telah mencapai batas mereka. Setelah semua, jika kekuatan Yuan terus menumpuk, kemungkinan seluruh tempat akan runtuh. Bang. Namun, segera setelah suaranya terdengar, suara aneh tiba-tiba dipancarkan dari langit. Segera, murid-murid Dao Sekte yang tak terhitung mengangkat kepala mereka kaget. Kemudian. Mereka melihat bahwa awan Yuan Power, yang tersebar lebih dari 300 mil, perlahan-lahan terdistorsi pada saat ini. Sinar cahaya aneh menembus-menembus awan dan bersinar ke bawah. Siapapun yang bersinar oleh sinar cahaya itu segera merasa linglung. Sementara itu, kekuatan Yuan dalam tubuh mereka tumbuh diam-diam. Cahaya reinkarnasi di puncak gunung yang agak jauh. Ketika Flame Master melihat sinar cahaya itu, Murid-muridnya mengeras dengan lembut. Selanjutnya, ia mengarahkan perhatiannya ke puncak gunung itu, yang ditutupi oleh lapisan es. Lindong akhirnya mengambil langkah ini. Jika dia maju ke tahap reinkarnasi, dia akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan jajaran elit. Tuan Api bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening dengan lembut. Kemudian, dia menggunakan telapak tangannya untuk menyentuh dadanya sebelum ekspresi gelap melintas di matanya. Orang-orang itu, mereka akhirnya bergerak. Bang, awan Yuan Power di langit mulai berputar dengan kecepatan lebih cepat. Di saat berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba muncul. Setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa lapisan awan benar-benar terkoyak. Sebelum torrent power Yuan 10.000 kaki tiba-tiba mengalir ke bawah. Aliran Yuan Power itu tampak seperti air terjun yang menggantung dari langit, saat turun bersama dengan momentum yang menakutkan. Akhirnya, ia turun ke penghalang es di depan sepasang mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Retak, penghalang es yang sangat kokoh itu runtuh seketika, sebelum serpihan es melesat ke segala arah. Dari jarak yang cukup dekat, ketika King melihat bahwa penghalang es itu rusak, ekspresinya langsung berubah. Segera, dia mengepalkan tangan kecilnya, sebelum cahaya hitam menyebar. Namun, tepat saat dia akan campur tangan, tangan dingin yang dingin menghentikannya. Ini adalah sesuatu yang seseorang harus alami untuk masuk ke tahap reinkarnasi. Tidak ada orang lain yang ikut campur. Kalau tidak, itu hanya akan merugikannya, kata Ying Huan-Huan. Setelah mendengar ini, King Tan dengan lembut menggigit bibirnya. Kemudian... Dia melihat puncak gunung itu dengan agak khawatir Serangan Yuan Power itu benar-benar menakutkan dan tidak ada yang tahu apakah lindung bisa menahannya Penghalang es itu hancur Segera, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat ke arah itu Kemudian, mereka melihat bahwa sosok kurus yang duduk di puncak gunung itu juga berdiri pada saat ini Saat dia menatap air terjun Yuan Power yang turun itu tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebagai gantinya, ada panas liar yang melonjak dalam mata hitamnya yang gelap. Berdengung, tubuh lindung bergetar lembut. Setelah itu, sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepalanya. Air terjun Yuan Power itu mendarat, sebelum dibebankan dengan kejam ke dalam lubang hitam itu. Namun, serangan ini sangat mengerikan bahkan menyebabkan lubang hitam itu bergetar. Lalu, Lindung tiba-tiba mundur selangkah, bahkan, sepertinya organ-organ dalamnya tergeser setelah serangan itu. Namun, Lindung juga tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyusut pada saat ini. Lubang hitam mulai berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Sementara itu, devouring power dalam tubuh Lindung dilepaskan ke batasnya karena dengan gila melahap Yuan Power yang menakutkan. Selanjutnya, itu ditransmisikan ke dalam tubuh Lindung. Saat Yuan Power perkasa memasuki tubuhnya, sepertinya ada ular Yuan Power yang tak terhitung bergoyang di tubuhnya. Itu pemandangan yang cukup menakutkan. Salah satu ujung air terjun Yuan Power terhubung ke awan di langit, sementara yang lain mengalir ke lubang hitam. Bahkan, itu tampak seperti naga besar yang menghubungkan langit dengan tanah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Namun, itu jelas bukan tugas yang mudah untuk maju ke tahap reinkarnasi. Segera setelah air terjun Yuan Power pertama turun, awan Yuan Power tiba-tiba bergejolak sekali lagi. Setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat 10 air terjun Yuan Power berdesir turun dari awan. Mereka tampak seperti naga putih, saat mereka memamerkan cakar mereka dan menyerang dengan ganas ke arah Lindong. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Ying Xuanzi dan ekspresi lainnya berubah secara drastis. Bahkan, Kintan bahkan mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Sementara itu, berdiri di samping mereka, mata biru esing huan-huan menatap tajam pada sosok di puncak gunung. "Uf, Lindong juga menyadari perkembangan ini. Segera, pupil matanya menyusut dengan lembut. Segera setelah itu, ekspresi kejam melintas di matanya. Jika dia tidak bisa selamat dari cobaan ini." Bagaimana mungkin dia bisa bermimpi melampaui para master kuno? Memakan simbol leluhur, raungan rendah dan dalam tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, cahaya hitam yang sangat murni datang bersiul dari kepalanya. Setelah itu, cahaya hitam berkumpul dengan cepat di atas kepalanya, sebelum mereka akhirnya berubah menjadi simbol hitam besar. Saat simbol itu perlahan bergoyang, jumlah devouring power yang menakutkan meletus. Karena daya devoring itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Apakah itu simbol leluhur yang menelan? King Xuanzi dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka melihat simbol kuno hitam misterius itu. Apakah ini simbol legendaris devoring ancestral? Simbol leluhur yang memangsa bergoyang dengan cepat. Segera setelah itu, dengan cepat berubah menjadi sosok manusia kulit hitam, yang tampak persis sama dengan Lindong. Namun, matanya seperti lubang hitam karena terlihat sangat dalam dan misterius. Mengaung, sosok hitam itu meraung ke langit. Kemudian, jumlah devouring power yang menakutkan muncul dari mulutnya. Bahkan, bahkan langit itu sendiri dimakan sampai menjadi terdistorsi. Selain itu, 10 air terjun power Yuan juga terpengaruh olehnya karena mereka dengan gila-gilaan menuangkan ke dalam mulut sosok hitam itu bersama-sama dengan momentum yang menakutkan. Sementara Lindung melahap pada tingkat yang menakutkan ini, suara ledakan yang rendah dan dalam terus terdengar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa tubuhnya membengkak pada tingkat yang menakutkan. Dalam waktu singkat, Lindung berubah menjadi raksasa setinggi satu juta kaki. Sementara itu, Kekuatan Yuan mengalir di sekujur tubuhnya seperti ular piton yang mengamuk. Bang, tiba-tiba, lengan lindung, yang telah membengkak sampai batasnya, benar-benar pecah. Segera, darah menyembur keluar, sebelum murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya berseru kaget. Apakah dia gagal? Banyak pasang mata penuh kecemasan melintas, hanya untuk melihat bahwa setelah lengan lindung pecah, ada lengan tulang giok dengan cahaya misterius yang berkilau di atasnya. Terlebih lagi, sepertinya ada umat naga yang menyebar dari dalam tulangnya. Kehidupan Ki melonjak, sebelum darah dan daging di lengannya mulai beregenerasi dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, pada saat ini, berbagai bagian tubuh lindung terus pecah. Akibatnya, tubuhnya berantakan total dan pemandangan ini menyebabkan hati seseorang gemetar ketakutan. Meskipun demikian, setelah bagian tubuhnya hancur berantakan setelah diisi penuh dengan Yuan Power, darah dan daging akan beregenerasi dengan cepat. Bagaimanapun, selama tulang belulang dan jeroan tetap utuh, darah dan daging dapat beregenerasi dengan cepat. Berkat primal Dragon Bone lindung yang kuat, meskipun jumlah Yuan Power yang menakutkan mengalir ke tubuhnya, mereka tidak bisa menghancurkan tulangnya. Bang Bang Bang Jantung semua orang berdebar ketakutan ketika mereka mendengar suara daging meledak dari puncak gunung. Sementara itu, kabut darah tebal menyebar dari daerah itu, sebelum akhirnya menutupi seluruh puncak gunung. Ledakan ini berlanjut hingga sore hari. Akhirnya, mulai mereda. semua orang melihat daerah itu. Namun, kabut darah tebal sangat tebal sehingga sulit bagi seseorang untuk melihatnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apakah lindung selamat di langit air terjun Yuan Power terakhir akhirnya dimangsa oleh sosok hitam itu yang dibentuk oleh simbol ancestral leluhur selanjutnya, sosok hitam itu bergetar hebat sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya hitam dan menembak ke dalam kabut darah itu mengaung, raungan naga yang rendah dan dalam dikeluarkan saat sosok hitam itu menembakkan kabut darah itu selain itu Tekanan yang memancar dari auman naga itu menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Cahaya ungu emas yang gemerlap tiba-tiba merobek kabut darah sebelum melesat ke langit. Segera setelah itu, itu berubah menjadi naga ungu emas besar. Kemudian, naga itu membuka mulutnya dan melahap kabut darah kental sebelum akhirnya meraung ke langit. Raungan naga yang mengguncang bumi itu menyebar. Setelah itu, Awan Yuan Power di langit benar-benar melesat ke bawah. Akhirnya, mereka semua ditelan oleh naga ungu emas itu. Sinar matahari yang hangat sekali lagi bersinar dari langit. Sementara itu, tekanan Yuan Power yang menakutkan juga perlahan menghilang. Namun, setiap pasang mata terfokus pada naga ungu emas raksasa itu. Sementara itu, cahaya yang kuat telah meletus di tempat itu. Sebelum naga ungu emas itu mulai menyusut dengan cara yang terdistorsi, akhirnya sekali lagi berubah menjadi sosok kurus di depan orang banyak. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan rambutnya yang hitam terbawa angin. Sementara itu, ada cahaya ungu emas samar di wajah mudanya, sementara tekanan otoritatif yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata terpancar darinya. Mata hitamnya yang gelap sedalam langit malam. Menyebabkan seseorang tenggelam di dalamnya, pria itu berdiri di langit. Setelah itu, dia perlahan mengepalkan tangannya yang panjang sebelum dia kemudian melepaskan raungan panjang dan jelas. Segera, pilar cahaya besar sepuluh kaki meletus dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi piring cahaya besar di atas langit. Piring cahaya itu diputar dengan lembut, tidak ada awal dan akhir, seperti reinkarnasi. Piring reinkarnasi, King Xuanzi dan yang lainnya menatap piring cahaya besar itu, sebelum kegembiraan melonjak di mata mereka. Setelah semua, mereka tahu bahwa begitu piring cahaya itu muncul, itu menunjukkan bahwa Lindung benar-benar maju ke tahap reinkarnasi. Berdiri di langit, mata Lindung juga terfokus pada piring cahaya itu. Sementara itu, cahaya bersemangat muncul di bibirnya. Aku akhirnya mencapai tahap ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1260, Awal Gejolak. Awan di langit tersebar sebagai aura mengerikan yang menyelimuti Daosek selama dua bulan terakhir secara bertahap surut. Lindong melayang-layang di langit saat ia merasakan undulasi Yuan Power yang hampir tak berujung dan tak habis-habisnya berasal dari dalam tubuhnya. Senyum muncul dari sudut bibirnya, seperti yang diharapkan dari tahap reinkarnasi. Perbedaan dari sebelumnya mirip dengan langit dan bumi. Tidak heran dia telah didorong ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Raja Kursi Ketujuh meskipun berbagai teknik yang kuat dan kekuatan dua simbol ancestral. Namun, jika dia bertemu orang itu lagi, Lindong memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan lagi dimanfaatkan. Kakak Lindong, suara indah muncul dari bawah saat King Tan terbang. Dia mengamati Lindong dari atas ke bawah menepuk dadanya dan menghela napas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Apakah kamu baik-baik saja? King Huan-Huan juga dengan cepat mengikuti dan tiba. Mata tajam dan dinginnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Lin Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa lama aku dalam pengasingan saat ini? Dua tahun, jawab King Tan. Lin Dong tertegun, segera setelah itu. Dia melihat senyum main-main di bibir Kintan dan segera mencubit wajah cantiknya. "Jangan berencana hidup lagi ya, untuk berpikir bahwa kamu bahkan berani mengolok-olok aku. Aku salah setelah didisiplinkan." Kintan membenci wajahnya dengan tangannya. Lindong tidak bisa membantu, tetapi diam-diam bahagia saat dia menatap penampilannya ini. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk pipinya. Dia tahu bahwa gadis ini telah menggodanya dengan niat membuatnya santai dan bahagia. Ketika dia memikirkannya, gadis ini sekarang adalah penguasa istana kegelapan, namun dia masih tetap taat di hadapannya. Ini membuatnya merasa agak bersyukur dalam hatinya. Sudah dua bulan, Ying Huan Huan terkekeh dan berkata ketika dia menyaksikan sepasang saudara kandung menyebabkan keributan kecil. Dua bulan ya, baru kemudian Lin Dong mengangguk. Dia telah tersesat dalam ruang itu sendiri dan sudah kehilangan semua waktu. Untungnya, dia berhasil kembali. Hehe, he, selamat saudara junior Lindong. Mengikuti Kintan dan Ying Huanhuan, Huan, Ying Xuanzi, Zou Tong dan yang lainnya juga dengan cepat terbang ke langit. Zou Tong menangkupkan tinjunya ke arah Lindong saat dia tertawa dan berkata. Lindong membalas gerakan itu sambil melirik Zou Tong. Iwan spirit yang terakhir menjadi semakin jasmani dan kemungkinan bahwa itu tidak akan lama sampai dia mampu menciptakan tubuh fisik. Pada saat itu, dia akan benar-benar pulih. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan masih terjebak di puncak tahap samsara. Seorang anak kecil sepertimu hanya berkultivasi selama belasan tahun dan telah melampaui aku. Ini benar-benar, Ying Xuanzi mengeluh sambil menghela nafas. Dia merasa agak sengsara. Dunia ini memiliki andil jika monster sama sekali Lin Dong tertawa Saat dia hendak berbicara Ekspresinya tiba-tiba berubah Gelombang api tiba-tiba meletus dari puncak gunung yang jauh Apakah itu master api? Apa itu? King Swan Zee dan yang lainnya juga mendeteksi perubahan mendadak ini Ketika ekspresi mereka dipenuhi dengan alarm Desir Kilatan lampu merah buru-buru menyapu dari kejauhan sebelum muncul di hadapan Lin Dong dan yang lainnya itu adalah Flame Master. Namun, tubuhnya saat ini merah seluruhnya dan tampak sedikit incorporeal Apa yang terjadi ketika Lindong melihat perubahan ini dalam kondisi Flame Master? Dia sedikit diambil kembali saat dia buru-buru bertanya. Sesuatu telah terjadi di caotik dimensi. Mata guru api agak suram sebagai jawaban. Murid Lindong sedikit berkontraksi. Apakah itu Imo? Ya, mereka akhirnya mulai bergerak. Master api mengangguk sebelum melanjutkan, caotik dimensi sekarang telah jatuh ke dalam kekacauan total ketika Yimou yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dasar laut. Aku percaya bahwa berita ini akan segera mencapai wilayah Suan Timur. Petik 2. Ekspresi Lindong sangat serius. Untuk menyebabkan ekspresi seperti itu pada Flame Master, ini pasti bukan gangguan kecil. Mereka juga tampaknya telah menemukan lokasi tubuhku yang sebenarnya, kata Tuan Api. Ekspresi Lindong berubah, dia telah mengunjungi domain lava di mana Flame Master berada. Sesuatu yang agak menakutkan sepertinya disegel di sana. Apakah itu karena benda yang disegel di sana? Tempat yang kamu tekan juga harus menjadi penjara penekan iblis kan? Petik 2, kuan api menganggukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu, dia berkata, penjara yang aku tekan memiliki jumlah Imo paling sedikit di antara tiga penjara. Namun, ada hal yang sangat hebat di sana. Apa? Mantan Gunung Kaisar Imo. Raja iblis-iblis kosmik. Asteris terengah-engah asteris. Di sekitar mereka, Ying Xuanzi dan yang lainnya dengan susah payah mengisap udara dingin. Meskipun mereka belum pernah mendengar apa yang disebut Raja iblis-iblis kosmik kosmik ini, mereka telah mendengar tentang Kaisar Imo. Kaisar Yimo adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan leluhur simbol harus nyalakan reinkarnasinya untuk berhasil disegel. Tingkat keberadaan seperti itu akan sangat menakutkan. Raja Iblis-Iblis Kosmik, Alis Lindung mengerut. Hal yang disatukan oleh Triotian Yuan Zi adalah juga Iblis-Iblis Kosmik. Kekuatannya sangat mencengangkan. Karenanya, Raja Iblis Jahat Kosmik ini sungguh luar biasa. Lain lagi, itu tidak akan berada di bawah perawatan seseorang seperti Flame Master. Aku takut kekuatan Raja Iblis-Iblis kosmik ini hanya sedikit lebih rendah daripada Raja Kursi Raja Surga yang paling kuat. Itu tidak akan mudah untuk ditangani jika lolos. Tuan Flame berkata dengan sungguh-sungguh. Lin mengangguk. Jika Raja Iblis-Iblis kosmik ini lolos, kekuatan penjara Iblis akan melambung dan pasti mengubah situasi keseluruhan. Bagi mereka... Ini adalah tekanan yang luar biasa. Apakah bantuan aku diperlukan? Tanya Lindong. Memang. Namun kamu tidak akan membantuku. Master Api tidak ragu-ragu. Lindong sekarang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk membantu mereka. Lalu siapa yang akan aku bantu? Tanya Lindong dengan bingung. Kamu akan pergi ke Chaos Master. Flame Master berkata dengan suara berat. Menurut informasi yang aku terima, Penjara iblis juga telah menemukan lokasi Master Chaos. Dia menderita cedera yang sangat serius saat itu. Dan sekarang berada pada langkah paling kritis dari pemulihannya. Aku bermaksud agar kamu melindunginya. Petik 2. Penjara iblis juga tahu tentang kondisi Chaos Master saat ini. Jika Chaos Master terluka pada saat seperti itu, itu akan sangat melemahkan kekuatan kita. Petik 2. Chaos Master juga merupakan salah satu dari delapan Master kuno. Dan merupakan salah satu karya paling kuat di pihak mereka. Jika ada kecelakaan yang terjadi, itu akan menjadi bencana. Bagaimana dengan Thunder Master dan yang lainnya? Lindong agak bingung saat dia bertanya. Mustahil bagi guru guntur untuk tidak menyadari hal yang begitu penting. Penjara iblis disiapkan kali ini. Master guntur sebelumnya pergi untuk mencari penjara iblis, dan saat ini terjebak. Adapun guru tata ruang dan guru kegelapan. Mereka sedang diawasi dengan waspada oleh penjara iblis dan sementara tidak bisa pergi. Karena itu, aku perlu bantuan kamu, Master Flame menjelaskan. Sedangkan untuk Life Death Master, luka-luka yang dideritanya saat itu adalah yang kedua setelah adik perempuan junior. Aku khawatir dia kemungkinan masih dalam siklus reinkarnasi. The Life Death Master tidak mati, Lindong agak terkejut. Simbol leluhur kematian kehidupan sangat aneh dan telah berubah menjadi bentuk manusia, yang adalah gadis kecil Mulingshan. Menurut klan Paus Sage Immortal, Life death Master adalah leluhur mereka. Namun ketika mereka membuka makamnya, mereka tidak menemukan kerangka apapun selain telur. Telur ini adalah apa yang telah diubah oleh simbol leluhur kehidupan kematian, yang kemudian menetas menjadi Mulingshan. Master kehidupan kematian mengendalikan hidup dan mati. Dia adalah orang yang paling tidak mungkin mati dan masih hidup. Dia baru saja bangun. Jawab Flame Master. Lindung tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Seperti yang diharapkan dari ahli yang mengendalikan simbol leluhur kehidupan kematian. Bahkan kematian sangat sulit. Untuk sepenuhnya menekan Raja Iblis jahat kosmik. Aku harus menghilangkan penampakan milikku ini. Karena itu... Kamu harus cepat-cepat pergi. Kuan Flame berkata, riak dari tubuhnya tumbuh semakin kuat. Jelaslah bahwa penampakannya akan menghilang. Lin Dong mengangguk, karena gangguan besar seperti itu terjadi di Cao Dimensi. Dia harus pergi dan memastikan Buklan, Tang Sin Lian, Mulingshan dan yang lainnya baik-baik saja. Jika Cao Dimensi terpengaruh, tempat mereka berada tidak akan selamat. Setelah mengatakan apa yang dia perlu, Tatapan tuan api berbalik ke arah Ying Huan-Huan. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum berbicara. Aku khawatir aku tidak bisa terus berada di sisimu saat ini. Ying Huan-Huan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tangan rampingnya yang sedingin es dengan lembut megap-megap. Tangan besar lindung saat dia menjawab dengan suara lembut. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Flame Master diam-diam menghela nafas pelan. Segera setelah itu... Api tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ketika api memudar, tubuhnya menghilang. Lindong tahu bahwa Flame Master telah mengambil avatar miliknya. Sepertinya bahayanya kali ini memang tidak kecil. Lain, itu tidak akan memaksanya untuk mengambil kembali semua kekuatannya. Kuan Sekte, aku akan langsung menuju ke chaotic Dimensi. Sekarang penjara iblis telah menempatkan semua upaya mereka ke Laut Iblis chaotic Wilayah Suan Timur harus aman untuk saat ini. Lindong tidak ragu-ragu, dia memiringkan kepalanya ke arah Ying Xuanzi dan berkata, Saudara Lindong, bawa aku juga, aku masih belum pernah ke chaotic dimensi. King Tan buru-buru berkata, dia takut Lindong akan meninggalkannya. Aku juga, mata dingin dan tembus pandang Ying Huan Huan memandang ke arah Lindong dan berkata, Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawa. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk. King Tan adalah pengendali simbol kegelapan leluhur dan memegang skite kegelapan Sein. Oleh karena itu dia akan dapat terlibat dalam pertempuran bahkan dengan Raja Yimo tingkat Raja Sejati. Selain itu, bahkan dia tidak bisa benar-benar tahu seberapa kuat Ying Huan-Huan saat ini. Dan dia akan berkontribusi besar pada kekuatan pertempuran mereka jika dia datang. Yang paling penting, dia akan khawatir jika dia meninggalkannya sendirian. Lalu kita bertiga akan pergi. Kintan segera tersenyum senang ketika mendengar ini. Bahkan wajah mungilnya yang cantik menjadi jauh lebih manis dan menawan. Karena memang begitu, maka pergilah. Ingatlah untuk saling menjaga satu sama lain. Ying Xuanzi mengangguk dengan kekuatan trio ini. Mereka bisa pergi kemana saja di dunia ini. Tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka, pemimpin sekte. Dal Sekte harus menutup diri untuk sementara waktu setelah kami pergi dan mematikan sesuatu harus terjadi. Beritahu aku jika ada masalah muncul. Sekarang aku telah memperbaiki simbol Ancestral Tata Ruang. Aku akan dapat dengan cepat kembali ke sini. Kata Lindong. Meskipun kekuatan penjara iblis terkonsentrasi di Laut Iblis chaotic tidak ada salahnya berhati-hati. Baik. Ying Xuanzi mengangguk dan merespons. Setelah melihat ini. Lindong tidak lagi tertunda. Lengannya meraih dan meraih Ying Huan, Huan dan Qing Tan. Dari dua pinggang ramping. Yang satu selembut ular sementara yang lain dingin seperti batu giok. Perasaan yang membuat seseorang merasa agak enggan berpisah. Namun, Lindong saat ini tidak perlu mud untuk menikmati sensasi ini. Dengan pikiran, cahaya perak meledak dari tubuhnya saat ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat. Cah, ketika cahaya perak memudar. Semua orang melihat bahwa ketiga sosok itu telah menghilang ke ruang terdistorsi dan hanya undulasi spasial kekerasan tetap. Ying Xuanzi menyaksikan ketiganya menghilang saat dia dengan lembut meludahkan seteguk udara. Dia bertukar pandang dengan Zhou Tong dan yang lainnya saat dia diam-diam menghela nafas. Dunia ini akhirnya mulai jatuh ke dalam kekacauan lagi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.